kami akan membahas materi tentang Psikologi Sosial. Psikologi Sosial terdiri dari dua kata, yaitu Psikologi dan Sosial. Psikologi diartikan dalam sebu sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, Sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antara individu. Jadi, pengertian Psikologi Sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Teori Psikologi Sosial Yaitu yang pertama ada Teori Penguatan. Mekanisme imitasinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sem Behavior. Team behavior adalah perilaku yang menyatakan tingkah yang sama antara dua individu terhadap rangsangan yang sama. Yang kedua ada match dependent, behavior, yaitu perilaku meniru orang lain yang dianggap lebih superior. Perilaku pihak kedua akan menyesuaikan perilaku pihak pertama. Yang ketiga ada copying, perilaku meniru atau dasar isyarat, atau tingkah laku dari model yang diberikan termasuk model di masa lampau. Yang kedua ada teori penguatan sosial Teori ini dibagi menjadi beberapa bagian Yaitu yang pertama ada, ada teori tingkah laku sosial dasar atau Behavioral Sociological Model of Social Exchange Dijelaskan oleh Homas pada teori ini bahwa pada hakikatnya sama dengan proses jual-beli di mana kedua belah pihak saling memberi harga dan mencari keuntungan Yang kedua ada teori hasil interaksi Hubungan dua orang atau lebih di mana saling tergantung untuk mencapai hasil Dan memaksimalkan hasil positif bagi tiap peserta interaksi yang ketiga ada teori fungsional dari interaksi otoriter menurut Walter. Teori ini membicarakan tentang keadilan dan ketidakadilan dalam hubungan interpersonal. Setiap kontribusi yang diberikan disebut input bersifat negatif contohnya seperti usaha, kerja dan lain-lain. Dan sesuatu yang disebut outcome bersifat positif, afeksi seperti semangat dan minat. Selanjutnya, yaitu ada teori orientasi lapangan. Cara pendekatannya menurut Lewin et al, yaitu penggunaan metode konstruktif pendekatan dinamis pendekatan dan proses fisiologis, analis didasarkan pada situasi secara keseluruhan. Perbedaan antara masalah yang sistematis dan historis, dan representasi mat, matematis dari situasi fisiologis berusaha psikologi sosial Interaksi sosial manusia di masyarakat yaitu antar individu, dalam kelompok, ataupun antar kelompok memiliki respon kejiwaan Reaksi kejiwaan seperti sikap, pembentanggal, perhatian kejiwaan, perhatian, kemauan, kemudian juga motivasi, harga diri, dan lain sebagainya tertakup dalam psikologi sosial Psikologi sosial merupakan ilmu mengenai proses perkembangan mental manusia sebagai makhluk sosial dengan demikian, psikologi sosial mempelajari hal-hal yang meliputi berlaku manusia dalam konteks sosial. Kemudian kondisi dalam berinteraksi sosial dipengaruhi tidak hanya oleh prosediwaan, namun juga kondisi lingkungan. Faktor lingkungan lingkungannya, lingkungan berlaku seperti norma, nilai, aturan sosial, budaya, cuaca, dan lainnya. Kehidupan tersebut mempengaruhi harga diri, etos kerja, kebanggaan, semangat hidup, ataupun kesehatan orang dalam kehidupan sehari-hari. Peranan keluarga, teman sejawat, dan orang-orang dalam lingkungan juga mendorong semangat, semangat prestasi seseorang dalam mencapai keberhasilan Konsep-konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian film sosial sebagai berikut 1. Sa emosi terhadap objek sosial Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan Lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pengajian Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting Dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon dari stimulus dalam lingkungan sosial bahkan emosi juga sebagai potensi keperbadian yang perlu dilakukan, dilakukan pembinaan psikologi instal bisa melalui pendidikan pendidikan keagamaan dua perhatian perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial seseorang juga mempengaruhi cara sosial individu bersikap terhadap hubungan sosialnya Minat, minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok Berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon minat, minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek sekujek dari luar seperti keluarga, budaya, lingkungan 4. Kemauan Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencari sesuatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sesuatu untuk berprestasi. Lima, motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seseorang individu untuk mencapai apa yang diinginkan 6. Kecerdasan. kecerdasan dalam menganggapi persoalan sosial Kecerdasan merupakan modal dasar yang, da yang ada dalam diri individu masing-masing dan berada pada setiap individu dan juga merupakan modal dasar untuk memecahkan permasalahan permasalahan sosial yang muncul. Potensi kecerdasan yang, yang karakternya bersifat kognitif akan lebih mudah diatur, sedangkan kecerdasan yang bersifat afektif lebih sulit diukur dan dievaluasi dengan aspek kecerdasan. Kecerdasan juga sangat penting bagi individu untuk menjadi. Jalani kehidupan dan masalah-masalah dan hidup -masalah yang terjadi tujuh Penghayatan Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut suasana yang tenang Proses ini tidak hanya melibatkan sik sikap, merasakan, memperhatikan, menikmati atau lainnya Namun lebih dari itu Hal-hal yang, yang terjadi dalam proses interaksi sosial rasakan serta diikuti dengan tenang sehingga menimbulkan kesan yang mendalam pada diri masing-masing individu proses penghayatan ini dilakukan dalam kondisi penuh kesadaran penghayatan penuh akan lebih sulit dilakukan 8. Cerdasan kesadaran kesadaran perlu ada dalam melakukan suatu tindakan mengambil keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial Kesataran pada individu ditentukan oleh individu itu sendiri setelah melihat apa yang terjadi dalam pada lingkungan sosialnya sebagai respon psikologi yang positif. 9. Harga Diri Harga Diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Martabat atau harga diri yang terbina dan dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam memandang individu. Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang tidak positif. 10. Sikap mental Sikap mental, Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang. Reaksi mental bisa bersifat positif, negatif, dan juga netral. Hal tersebut tergantung pada kondisi diri masing-masing individu serta bergantung pada sifat rangsangan yang datang. Masangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang bisa dikatakan positif, positif, negatif, ataupun netral. 11. Kepribadian Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologis secara psikofisiologikal dan secara sosial ditransmisikan melalui budaya. Pendekatan Dalam Psikologi Sosial satu Pendekatan Biologis Psikologi sosial dengan pendekatan ideologis diutarakan oleh MC Dovelle tentang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Naluri manusia yang sudah ada sejak lahir dan tidak dapat dirubah, adanya dorongan bawaan yang mengarah pada perilaku destruktif Meskipun bawaan tersebut bisa diarahkan pada perilaku yang konstruktif Perbedaan genetik kromosom XYY lebih besar kemungkinan menjadi penjahat Kerusakan otak dan bisa menyebabkan agresivitas pada hewan Pendekatan belajar Empat mekanisme belajar sebagai perubahan perilaku Yang pertama asosiasi. Perilaku yang memuaskan akan cenderung diulangi. Yang ketiga, operan conditioning atau teori peneguhan. Yang keempat, modeling atau teori imitasi. Dua, pendekatan insentif. kebutuhan dan Rasional Decision Making teori. Rasional Decision Making Theory, theory membukakan bahwa seseorang memperhitungkan keuntungan dan kerugian berbagai tindakan berdasarkan rasional sedangkan teori pemuasan kebutuhan menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan atau motivasi tertentu dan berperilaku sedemikian rupa untuk mendapatkan kebutuhannya Tiga, pendekatan kognitif Contohnya dengan kognitif disonance Contoh kognisi Saya tahu saya senang merokok Kemudian dihadapkan dengan disonan Saya tahu rokok merusak kesehatan Dihadapkan dengan situasi disonan seperti itu Maka perubahan perilaku yang dilakukan adalah Berhenti merokok Atau mengurangi merokok Pendekatan kognitif menekankan pada kondisi situasi sekarang, bukan masalah Ruang lingkup psikologi sosial sau dan Constenzo membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi tiga yaitu satu Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan Seperti studi tentang persepsi motivasi proses belajar dua Studi tentang proses-proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya tiga Studi tentang interaksi dan dan lainnya. psikologi sosial. 1. Situasi sosial tidak semuanya baik sehingga peserta didik perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak terpengaruh tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut. Kedua, peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis dan menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan tentang hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi. Ketiga, peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, yang baik dengan sesama individu dalam masyarakat sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaik-baiknya keempat, peserta didik dibekali dengan kesadaran akan kehidupan bersosialisasi dan lingkungannya untuk merubah sifat dan perilaku sosialnya lebih baik. Kelima, peserta didik dibekali dengan kemampuan pengembangan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial dalam perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan. Kelima tersebut merupakan tujuan dari psikologi sosial yang harus dicapai sebagai hasil pembelajaran kurikulum psikologi sosial. Manfaat psikologi sosial 1 memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. 2 mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. 3 memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Keempat, sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam masyarakat dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.